banyak cerita, ada suka, ada duka Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa Dua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 Tak mungkin ku tak berdaya Hanya yakin menunggu jawabnya Janji terikat setia Masa merubah segalanya.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 pasti tiada yang curiga kasihkan hadi tiada terduga hanya yakin menunggu jawabnya.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 Tiada terduga Hanya yakin menunggu Jawabnya